lagi dengan kami, kami mendapatkan sebuah kerjaan perbaikan mesin cuci bermersap untuk pengeringnya tidak bisa tidak bisa untuk mengeringkan atau seperti ini bisa diperhatikan kita program untuk sprint ya atau mengeringkan ya bisa diperhatikan untuk untuk mengeringkan dia yang berputar pusator harusnya body ya seperti ini ya body tapi yang berputar pusator. Oke okay. kita akan periksa untuk sistemnya atau kita periksa untuk gearboxnya. Oke okay, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Oke, untuk keretaan seandainya mengalami mesin cucinya seperti ini ya, bermerk apa saja atau bermerk Sharp atau Aqua atau Sanyo, Samsung atau lainnya ya, kerana bisa melihat video kami mudah sekali sebetulnya, kita akan membuka dulu untuk bagian kabel-kabel kalau terjadi seperti ini ya kan-kan bisa langsung periksa pada bagian Gearbox biasanya pada bagian Gearbox ada sistem yang bermasalah oke okay, bisa kita lihat untuk atau kita lanjutkan untuk videonya Oke, okay, setelah tabung kita turunkan dari casing atau dari bodi kita dapat membuka pengaman poli ya, pengaman poli kita buka ada, bu, ada 4 buah baut kita dapat menggunakan kunci 10 ya, kadang ada yang pakai kunci 12 juga, oke okay. untuk merosok ya, kita menggunakan kunci 10, ada empat buah baut kita dapat melepas nanti kita akan periksa untuk bagian gearboxnya oke okay, kita lanjutkan untuk videonya setelah lepasan pada pengaman poli kita dapat membuka untuk polinya untuk membuka poli kita dapat menggunakan kunci 12 seperti ini dan kita lepas untuk fan oke okay, nanti kita akan periksa bisa diperhatikan untuk rekan-rekan ya sepertinya terjadi patah ya untuk Per air, air gearboxnya patah seperti ini karat kusi atau sangat kotor sekali tapi gearbox ini belum bocor ya masih bisa kita gunakan seandainya bocor juga masih bisa kita perbaiki oke kita akan me mengganti untuk bearing apa bearing per ya, per pada gearbox per pada gearbox yang patah, kita akan membersihkan dulu untuk pernya pair, yang rusak atau yang berkarat oke, okay, kita lanjutkan untuk rekan-rekan kita periksa seperti ini ya terjadi patah pada bagian pernya lepas menjadi dua untuk terpisah menjadi dua untuk pernya oke kita bersihkan lagi dan nanti kita akan mengganti dengan per yang baru untuk per gearbox ini cukup murah ya daripada kita mengganti gearbox harganya sekitar kurang lebih paling minim ya antaranya paling 10000 ya paling mahal 30000 oke rekan-rekan bisa beli di toko online banyak sekali atau di toko spare superpart ya spare part yang jual untuk per gearbox untuk mesin cuci untuk bermerek SAP ya itu biasanya lebih kecil ya daripada LG tapi dia lebih tinggi, untuk tingginya dia lebih tinggi dan lebih kecil oke okay, bisa kita lanjutkan dan nanti kita pasang untuk pair yang baru jadi retan, retan jangan lupa memberikan paslin atau pelumas di bagian as, pada bagian as biar posisinya lebih enak atau lebih lancar pada sistemnya kita berikan pelumas dapat menggunakan paslin atau gemuk atau lainnya bisa oke okay. karena kalau kita tidak berikan pelumas suatu saat akan macet nanti oke okay, kita lanjutkan untuk videonya untuk rekan-rekan Oke okay, untuk rekan-rekan kita akan mencoba pada bagian sistemnya kita program untuk spline ya. Seperti ini ya untuk bagian body sudah mau berputar sangat mudah sekali ya. Oke. Okay. Sempurna ya untuk rekan-rekan. Oke. Okay. Mudah sekali. Videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng